Halo sahabat zodiak 48 yang setia dan yang sangat kece-kece kembali lagi berjumpa dengan saya di video yang membahas tentang asmara seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya khusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi ataupun ingin diramal secara privasi, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi tidak banyak basa basi, kita langsung ke topik pembahasannya oke kita langsung ke topik pembahasannya yaitu asmara seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 dan pada umumnya Pisces disimbolkan dengan dua ekor ikan dan di angka kelahiran 20 Februari sampai dengan 20 Maret untuk asmara cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 itu bisa dikategorikan orang yang tidak setia itu dikarenakan seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 akan suka sekali mencuri-curi pandang ataupun dikategorikan mencuri-curi perhatian dari orang sekitarnya ataupun dari lawan jenis yang berada di sekitarnya dan jangan heran jika ada orang yang mencuri ciri pandang, pastikan bahwasannya dia itu adalah cewek yang berzodiak Pisces. Di bulan Maret juga, untuk seorang cewek Pisces, dia tidak akan menghiraukan pasangannya dan dia tidak akan fokus kepada pasangannya. Seorang cewek Pisces akan selalu berusaha untuk berpenampilan yang beda dan menjadi penilaian yang lebih dari orang lain cewek Pisces juga akan suka berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya ataupun orang yang baru ia kenal di media sosial sehingga membuat cewek Pisces akan mendapatkan penilaian lebih dari seorang lawan jenis kepada cewek Pisces cewek Pisces juga sangat mendambakan itu dan sangat menginginkan itu tidak jarang untuk seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 membuat pasangan kecewa dikarenakan dia terlalu cuek ataupun terlalu tidak memperhatikan pasangannya pasangannya akan sering bertanya kepada seorang cewek Pisces namun cewek Pisces akan terus-menerus menebar pesona di hadapan pasangan dan di hadapan orang lain cewek Pisces juga diprediksikan di bulan Maret nanti sangat suka yang namanya bergaya ataupun bermakeup yang berlebihan disarankan buat cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 fokuslah dan perhatikan pasanganmu buat dia bahagia karena pasanganmu sangat menantikan itu dari dirimu baik mungkin cukup sekian dari saya tentang asmara seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020 secara singkat jelas dan padat semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lainnya juga tahu informasi ramalan seorang cewek Pisces di bulan Maret tahun 2020. Akhir kata saya ucapkan wassalam.